Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menarik perhatian dalam soal juga tindak pidana pencucian uang oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap melalui perusahaan cantak. Dalam hal tersebut, berdasarkan hasil temuan yang disampaikan dalam laporan dan Hal tersebut disampaikan direktur. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama Fajar Visual 2022. Kita akan membahas soal yang hangat kepada kakak-kakak kita di. Uh, di Universitas Darussalam Gontor yaitu khususnya kakak Suhada Setiawan perbincangan hangat pada siang hari ini yaitu ACT aksi cepat tanggap uh, lembaga ini adalah lembaga yang dimana sedang tersandung kasus uh, apakah ini salah dari oknumnya atau lembaganya mungkin setelah ini sebelum penjelasan mungkin kak Suhada bisa memperkenalkan diri dulu dari mana daerahnya prodinya apa maka pembicara selainnya akan saya berikan kepada Kakak Suwada. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwada Setiawan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, berasal dari Kota Bandung. Ya menurut saya sih e, itu bukan karena e, suatu halnya itu, mungkin karena ok oknum-oknumnya tersendiri gitu kan. Kan ibaratnya suatu tempat ibaratnya kan dikatakan bagus apabila yang menonjol tuh uh, seseorang yang ada di dalamnya gitu kan okay, nah okay. mungkin kan di sini juga kan uh, suatu hal bisa terkenal gitu kan itu mungkin uh, karena ada pengaruh seseorang itu gitu kan ya hmm. nah, mungkin sesuatu hal yang buruk juga bisa ber ber seperti itu juga gitu menurut saya seperti itu tetapi kan sekarang banyak media yang Menggoreng berita ini itu menjadi lebih dalam lagi Bahkan ada yang sampai keranah teroris Pendanaan teroris gitu kan Sampai sekarang lagi dibawa ke PPATK bagian Akumulasi keuangan dan BNPT bagian penanggulangan teroris Apakah pendapat Anda tentang seperti ini? Karena ini kan lembaga Islam gitu hmm, Kalau menurut saya ya mungkin di dalamnya itu Ada satu kesalahpahaman gitu kan Mungkin ada harus ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail dan informasi-informasi uh, yang lebih Yang lebih yang lebih detail lagi gitu kan Karena mungkin uh, uh, terkadang kan seorang uh, Tahu suatu hal itu bukan hanya dari uh, Bukan dari sumbernya langsung mungkin dari karena isu seseorang Dari kabar-kabar yang beredar ya, itu, itu kan itu Belum tentu kabar suatu kabar itu kan uh, Benar gitu kan uh, Apabila kita tahu suatu kabar yang itu benar e. gitu kan. Mungkin kita e, taunya kalau mau tahu suatu kabar itu benar, mungkin langsung dari sumbernya kan kita... Jadi kan setiap kesimpulan dan pendapat seorang juga kan beda-beda e. gitu kan. E. Hmm. Gitu. E, seperti itu. Tapi ada nggak dampak untuk lembaga lain, lembaga-lembaga Islam lain? Karena ini kan satu lembaga wakaf dan zakat. Karena takutnya kan ketika macet orang, oh berarti lembaga... Uh, seperti ini nih gampang diselewengkan keuangannya jadi mereka meragukan untuk membayar zakat dan saudakoh gituan apa dampaknya bagi lembaga-lembaga lain contohnya seperti di tempat kita lah siswaf, mungkin punya muhammadiyah lah sismu, dan lain-lainnya gitu mungkin ini mah sekolah seperti ini mungkin tergantung kepada kepada individunya masing-masing gitu kan Uh, kalau kita udah percaya suatu hal kita udah dapat dapat hasilnya terus dapat keuntungannya dari suatu hal itu mungkin ya intinya kalau ibaratnya kita mempercayai sesuatu itu kan berbut, butuh waktu lama butuh uh, apa butuh, butuh komunikasi, komunikasi yang jelas gitu kan kalau kita uh, percaya, percaya dengan suatu hal uh, dengan komunikasi yang jelas dengan apa interaksi yang jelas kita jadi kita juga pasti uh, bakalan percaya gitu hmm. kalau uh, pengaruhnya gitu kan mungkin akan-akan-akan berpengaruh pada orang-orang yang mungkin belum uh, tahu sebenarnya suatu hal itu gitu kan mungkin dia hanya tahu hanya dari selindingan-selindingan orang gitu kan itu mungkin hanya orang yang yang kurang pengetahuan tentang hal itu mungkin dia akan bisa berpengaruh gitu kan hmm. Mungkin enggak Kalau menurut saya nggak Mungkin berpengaruh akan Berpengaruh besar juga bisa Berpengaruh kecil juga bisa Itu kan balik lagi ke Individual informasi masing-masing Oh seperti itu Saya kemarin sempat uh, Mendengar di tayangannya Najwa Shihab bahwasanya Kalau ada lembaga seperti ini kan Terkadang orang itu memberikan sodako atau zakat atau uangnya itu setelah memberikan tuh ya udah memberikan aja gitu kalaupun gak dikasih pun nanti yang dapat dosa dia gitu maka ada wacana bahwasanya ketika kita membayar zakat atau kita membayar sodako ke suatu lembaga tertentu itu dipersusah birokrasinya atau apa namanya ya uh, kalau nggak jelas betul kita nggak boleh menyumbangkan ke situ gitu apakah ini dapat menghambat uh, apa namanya apa ya namanya pemberian sumbangan atau bantuan gitu kepada lembaga-lembaga Islam gitu suatu sistem ini apakah menghambat gitu bagi para investor untuk berzakat dan shodaqoh itu uh, sebenarnya kalau ibaratnya dari sistemnya sendiri dipersulit ya pasti kebawahnya juga bakalan sulit gitu kan ya jadi kan kalau kita ibaratkan e, dari hulunya aja, kan? Dari atasnya. Kalau dari atasnya, persulit pasti ke bawah, ke bawahnya juga pasti bakal bakalan sulit gitu kan? Kalau kita, e, apa namanya, mau mempermudah bisa gitu kan? Kita buat kebijakan-kebijakan yang tersendiri gitu, yang memudahkan suatu lembaga itu menjadi berjalan mudah dan bisa dipercaya lagi. Gitu. Hmm. Oke, okay. kita berarti mengenai ACT ini ada positifnya, dampak positif atau dampak negatifnya juga. Oh, Ta ya, kita tapi untuk selama ini mungkin kita berikan dulu prosesnya kepada yang berwajib kan, karena ini masalah dana umat yang diselewengkan. Padahal ini adalah yang menyalurkannya adalah adalah oknumnya sendiri, yaitu pemimpinnya, pemimpin sekarang, pemimpin yang baru di ACT. Mungkin. Ada yang mau ditambahkan lagi untuk Kak Suhada? Kiat-kiat apa saran dari Antum untuk ACT saat ini? Hmm. Ya saran saya semoga lembaga ini dikelola lebih baik lagi, lebih lebih amanah lagi dan bisa menjadikan suatu lembaga yang besar, menjadikan suatu lembaga yang terpercaya oleh umat-umat Muslim di Indonesia ini agar supaya uh, apa tersosialisasikan uh, suatu bantuan suatu apapun gitu kan biar merata dan menyeluruh gitu uh, sebaik baik apapun juga kan pasti ada uh, hal yang buruknya gitu kan. kan kan kan di dunia ini tidak ada yang sempurna gitu kan dan mungkin dari uh, saya sekian oke sangat menarik pembahasan kali ini yaitu tentang act aksi cepat tanggap apakah yang salah atau lembaga jadi di sini Kesimpulannya, yang salah lembaga atau oknumnya, berarti, berarti oknumnya ya, Kak Suwada. Ya, menurut saya sih seperti itu, gitu. ya, oknumnya lembaganya kan. kan kan di dalamnya itu belum tentu orang-orang buruk semua. gitu Oke, kan. berarti Umum. di sini lembaganya bagus, sistemnya bagus, tet tet tet tet tetapi yang salah adalah oknumnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, mungkin kita di pertemuan ke depan kita akan bisa membahas lebih banyak lagi masalah-masalah negara mulai masalah. Seperti legalisasi ganja kemarin yang sempat viral Terus masalah RUU KUHP yang sangat gak jelas Dipimpin oleh pemerintah sekarang dan yang lain-lainnya Mungkin kita juga akan sering bersharing-sharing Menukar gagasan ide dan ilmu kita Untuk di pertemuan selanjutnya dengan beberapa orang lainnya uh, Mungkin pada pertemuan kali ini Kita dan saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, sampai